stroke hipertensi, penyebabnya adalah karena obesitas. Oke, okay, diet itu artinya adalah pengaturan pola makan. Jadi dengan mengonsumsi gizi baik makronutrien dan mikronutrien yang berguna untuk kesehatan tubuh kita.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 Ya, terima kasih untuk Pak Yafet yang telah eh, menampilkan video sebentar ya. Ya, teman-teman semua khususnya kita hari ini adalah dari eh, komunitas yang kita sebut dengan komunitas pola hidup sehat. ya. Saat ini kita ada 24 WA grup. Jadi kira-kira 4000 orang dan semuanya diundang. dan memang biasanya yang hadir 10 20%. 10% aja udah bagus. Berarti akan ada 400 dan sekarang baru 200. Oke. Okay. Tapi kita akan mulai hari ini membahas apa sih gitu ya? Ya seperti undangan saya yaitu genomic diet. Saya akan ada Pendahuluan singkat sebelum nanti saya akan serahkan kepada Ibu Dokter karena saya bukan dokter ya walaupun sering banyak orang panggil saya Pak Dokter gitu ya bukan Pak Dokter Pak Dokter ya jadi beda Oh sama E. Nah saya akan mengulangi apa yang selalu sampaikan dalam pendahuluan pola hidup sehat sebentar karena juga ada beberapa orang yang diajak sama temannya ikut webinar ini jadi saya akan mohon maaf waktu sebentar untuk mengulang sedikit halaman satu halaman saja yang sering saya sebut dengan regenerasi sel jadi tujuan komunitas kita adalah pola hidup sehat bukan sekedar olah nafas karena olah nafas tujuannya untuk membuat saturasi dan pH ideal ditambah juga olah nafas dibuktikan sama dokter John Capadzian dari Fakultas Kedokteran Massachusetts Institute of Technology di Amerika. Ya di Amerika ada Harvard, ada MIT. Kalau itu disebut dua yang terbaik. Nah, maka olah nafas juga memperbaiki keseimbangan hormon. Tujuannya akhirnya adalah terjadi regenerasi sel. Karena kalau regenerasi sel terjadi atas organ yang sakit, maka ya sehat. Kalau nggak sehat, kalau nggak sakit pak, ya ikut program jadi awet muda. Dan saya akan mengajarkan, seperti saya katakan, saya ajarkan gratis, ya, kecuali satu, gitu ya, yang di luar diri saya. Jadi, saya akan ajarin bapak ibu deep sleep, atau olahraga, atau stretching sambil berolah nafas, olah hati, olah pikiran. Lalu, bagaimana nanti produksi sendiri? Saya enggak jual suplemen, enggak jual protein, enggak jual whey. Saya ajari bapak ibu nanti produksi whey sendiri, ya, susu ndak sehat karena banyak orang. Laktus intoleran, tapi ketika difermentasi maka proteinnya berubah menjadi asam amino dan laktusnya berubah menjadi asam organik sehingga nggak mengandung laktus lagi. Saya laktus intoleran, kalau saya minum susu saya kentut, saya mencret, tapi sekarang saya bisa minum kefir. Nah saya akan ajari bikin kefir, saya tidak jualan kefir, bibitnya beli dari Tokopedia, Bukalapak, terserah dari mana. Kita akan belajar mengenai fermentasi probiotik, buah-buah dan sayur atau buah-buahan lebih banyak difermentasi. Jadi bagi yang diabet bisa mendapat asupan vitamin antioksidan tanpa harus menambah asupan karbo. Sehingga karbonya tetap butuh, tapi low karbo. Nah, semuanya ini dalam WA group nanti sampai 12 minggu, ditambah dengan modul-modul tambahan, saat modul tambahannya, saat kelas Advannya, semuanya gratis. Nah, tapi ya, untuk regenerasi sel, kita butuh nutrisi yang tepat, dan nutrisi yang tepat itulah hari ini. Nanti saya cerita kenapa dengan genomic diet nah karena genomic diet itu nanti akan dijelaskan sama dokter ya tapi diberikan berdasarkan tes DNA bapak ibu untuk tesnya itu perlu ke lab maka nanti bapak ibu bayar ke lab <laughs> ya lewat saya juga bisa ya nanti juga lewat beberapa teman yang nanti bapak ibu di WA grup 1 sampai dua di tiap WA grup nanti saya akan dibantu oleh admin Tiap BA Group adminnya berbeda karena kalau di sini yang ikut sekarang 264 tanya ke saya BA ke saya mungkin saya nggak tidur dua hari lalu saya mati nggak sehat lagi gitu kan sakit bukan mati. Siapa <tid> BA 264 apa nggak sakit gitu ya? Maka tiap BA Grupnya nanti ada yang membantu siapa siapa saya akan umumkan untuk masalah genomic diet ini ya setelah nanti dengar lalu waduh pak saya pengen daftar gitu sama siapa tiap BA Group, nanti ada yang saya tunjuk ya yang tidak saya tunjuk berarti ya dengan saya sendiri saya masih bisa handle beberapa grup tentu akan saya jawab ya nah itu nanti bayarnya bukan ke saya ke DNA karena ini butuh pengujian tapi jangan khawatir wah ini jangan-jangan habis tes DNA suruh beli suplemen ini vitamin ini Ya kalau hasilnya Bapak Ibu perlu karotin makan pepaya, beli pepaya sendiri ke pasar. <laughs> Wah, ini saya ternyata metabolisme untuk vitamin B-nya ini tidak bagus butuh vitamin B, ya beli ke apotek merek apa aja terserah. Wah, ternyata metabolisme vitamin D-nya ya hasil uji vitamin D-nya saya rendah. Makanya ada dokter yang memberi orang vitamin D 1000 IU, ada yang 5000 IU. Kalau dokternya pakai belajar DNA itu pasti dosisnya tepat. Tapi kalau dokternya nggak aja DNA, anda dihajar lima ribu, ya ngapain beli mahal-mahal, mau -mahal, 1000 aja cukup. Makanya tes DNA ini membuat sekali seumur hidup, bapak ibu nanti, misalnya mau minum vitamin D pun, mau seribu iwa atau lima ribu, ya makanya kalau beli nanti beli yang lima ribu, potong lima aja ngirit. <laughs> bisa dipecah-pecah ternyata saya gak ada masalah dengan penyerapan vitamin D bagus banget gitu ngapain 5.000 IU kan begitu ya tapi mengambil keputusan itu ada dasarnya tidak coba-coba tidak ngawur oke saya cerita sedikit lagi sebelum saya serahkan nanti ke dokter Jesseline. ya gimana sih ceritanya kok saya sampai tertarik dengan uh, genomic diet ini ya saya sendiri belajar kesehatan dari tahun 2009 waktu saya sakit diabetes gula 400-an. Saya tuh bertekad saya nggak akan minum obat, maka saya belajar kalau nanti misalnya analisa h itu ada metilasi, methylation metilasi itu apa? Nah, saya udah belajar. Ya, metilasi itu apa, makan makanan apa supaya metilnya bagus dan organik, alamiah, bukan suplemen. Maka saya bisa setahun kemudian 2010 saya Kesehatan pak obat ya saya belajar dari dokter Tang Sujian, dokter Elisabeth Subrata maka walaupun DNA ini baru tapi nanti kalau misalnya tes hold yang dites ini ini ini ini nanti saya janji saya akan bikin WA grup namanya kesehatan DNA pro sehingga nanti satu demi satu metilasi itu apa saya akan bahas yang dengan bahasa praktis ibu-ibu bisa ngerti tapi nanti yang WA group advance hidup sehat DNA ini adalah yang sudah minimal DNA pro sehingga kalau misalnya menganal tes uji hold, atau diet dapat analisa gitu ya Pak aku kok pusing lihat analisanya <laughs> nanti aku bantu ya dengan menjelaskan dan aplikasi dalam kelas lanjutan atau misalnya kelas pendampingan atau kelas komunitas ya tapi tentu kalau yang enggak tes ya dibahas pun ya jadi nggak nyambung tapi yang kelas yang tidak tes pola hidup sehat akan tetap berlanjut ya tetap berlanjut belajar hidup sehat dengan ilmu yang lain yang saya akan amalkan ilmu saya bapak ibu sehat tanpa obat. Nah tapi bagi teman-teman yang punya masalah ya maka ini rekomend banget kenapa saya tahun lalu merekomendasi orang ikut ke sebuah kelompok yang saya nggak perlu sebut namanya gitu ya dan diajarkan diet. Adik kandung saya sembuh, maka saya panggil semangat. Mau yang lain keponakan sepupu. Kayaknya kalau seribu orang ada kali saya masukkan di kelompok itu khusus orang diabetes karena teman saya kan puluhan ribu, jadi cari yang diabetes aja seribu dapat. Nah saya mulai dapat laporan gitu ya, kalau adik kandung saya sembuh dan yang ngajak yang lain besan saya masuk rumah sakit. Jadi diet keto itu hebat, buktinya ada yang sembuh kan itu bukti nggak bisa dibantah dong. Tapi begitu lebih dua bulan, ternyata ada yang lapor Pak, prostat saya kambuh dan sekarang lebih parah. Pak Asam Kolesterol saya 300 lebih, nggak masalah kolesterol lebih tinggi kalau gulanya rendah. Tapi siapa yang menyamai gula rendah, udah diet ketat-ketat aja begitu ngamuk marah gulanya lojak. gula lojak ketemu dia kolesterol 300 meng mengkental, stroke Jadi kolesterol tinggi memang banyak dokter bilang nggak masalah selama rasionya kolesterol baik tidak baiknya bagus. Tapi tunggu dulu. Di usia yang udah tua, lalu emosian, gulanya melonjak, masuk rumah sakit. Nah Saya ini mulai dapat laporan yang seperti itu. Artinya, ada yang cocok dengan diet itu, ada yang tidak. Nah Kalau masih muda, coba-coba, nggak -coba, apa-apa. Umur 40-50 tahun ke atas, nyoba setruk. Waduh, saya jadi merasa bersalah, udah ngajak banyak orang. Yang sembuh banyak, saya harus aku yang sembuh banyak. Tapi ada yang masuk rumah sakit beberapa, lah. kan saya harus bertanggung jawab. Nah, disitulah singkat cerita, lalu saya yang sudah lama dengar dengan genomik diet ini mulai sembuh-sembuh mencari belajar dan bergabung makanya saya merekomendasikan teman-teman uh, gunakan genomik diet yang tidak coba-coba akurat bagi masing-masing pribadi sehingga nggak ada nanti cerita yang Pak saya ikut pelajaran bapak nih masuk rumah sakit akan repot yang masuk rumah sakit itu bukan pelajaran saya. Tapi gara-gara saya rekomendasi, sana belajar, sana. Waduh, waduh, masa rumah sakit. Besar saya sendiri masa rumah sakit. Bisa-bisa urusan keluarga jadi kacau ini. Gitu. Nah, itulah kenapa Bapak-Ibu ya, teman-teman. Saya ajak hari ini dengerin Genomic Diet. Nanti lanjutan berikutnya. Tunggu di informasi di WA Group ya. Saya pikir cukup jelas. Dan sekarang saya akan serahkan. Ini langsung ke Bu Dokter ya, Bu Jaclyn ya. Uh, sudah jadi co-host uh, Flownya gitu ya silakan Bu Jacqueline Saya berikan waktunya saya... Ya baik Terima kasih Pak Jarot Sebelumnya Selamat pagi semuanya Selamat pagi juga Pak Jarot ya, Selamat pagi Bapak Ibu <laughs> Ya, perkenalkan Pak Jarot dan Bapak-Ibu, saya dengan Dr. Jaslin dari Laboratorium Genetics Indonesia. Pagi ini saya akan membawakan sedikit ya perkenalan singkat nih ya tentang genomic diet. Tadi sudah dibawakan oleh Pak Jarot dengan jelas dan lantang sekali ya, jadi memang banyak sekali ya Pak Jarot yang kita temukan memang masalah di... Apa, masyarakat ini, kalau misalkan coba diet, itu kayaknya banyak sekali yang tidak cocok, gitu ya. Antara tidak cocok itu maksudnya, misalnya. <tuh> seperti uh, susah turunnya tidak turun-turun atau misalkan sudah coba tapi rebound ya itu maksudnya sudah turun cepat tapi balik lagi nih cepat begitu ya atau juga uh, lebih parahnya lagi seperti kasusnya tadi yang Pak Joro ceritakan ya malah ada timbul masalah baru kesehatan seperti itu itu yang kita harus hindari ya kita tidak mau ibaratnya gali lubang tutup lubang nah sebaiknya memang uh, melakukan diet itu harus lebih yang sesuai atau yang cocok dinamakan dari Uh, genomic diet, atau dari berdasarkan profil genetiknya, akan sebentar saya share screen ya. Oke, sudah terlihat ya di layarnya masing-masing ya? <tuh> oke okay. ya, oke, kita mulai saja. Bapak ibu, ini perkenalan tentang genomic diet. Nah, sebenarnya apa sih genomic diet itu? Sebenarnya program diet atau penerapan pola makan untuk mencapai target berat badan ideal. Kenapa dikatakan berat badan ideal nih Bapak-Ibu? Karena memang bukan hanya untuk Bapak-Ibu yang mungkin mau turun berat badan, tapi juga bisa untuk orang-orang yang misalkan ingin naik berat badan, ingin tambah gemuk, atau bisa saja juga untuk orang-orang yang untuk mencapai target kesehatan tertentu. Misalnya nih, sekarang saya posisi nggak terlalu gemuk atau tidak terlalu kurus tapi sebenarnya saya ada kencing manis gitu ya atau misalkan ada kolesterol tinggi sehingga saya mau tahu nih ya pola makan yang lebih tepat untuk saya terapkan untuk menghindari penyakit-penyakit tadi seperti apa. Itu juga bisa diterapkan melalui genomic diet. Dan menariknya Bapak Ibu diet genomik ini juga dilakukan sesuai dari profil genetik Bapak ibu kita masing-masing, ya, artinya maksudnya tidak coba-coba nih, ya, sudah dilakukannya berdasarkan profil genetik atau hasil bawaan kita seperti apa gitu, ya. Jadi, harusnya lebih akurat dan tidak lagi coba-coba nah kemudian selain itu meal plan atau rekomendasi bapak ibu makannya apa itu akan diberikan oleh dokter spesialis gizi klinik jadi bukan main-main lagi ya udah langsung oleh pakarnya yaitu dokter spgk atau spesialis gizi klinik dan genomic diet ini dapat dijalankan seumur hidup. Jadi, setelah kita melakukan program diet genomiknya ini, tidak hanya semerta-merta kita selesai begitu aja ya. misalkan saya udah kurus ya udah saya selesai. nggak e, seperti itu, tapi konsepnya adalah bisa kita lakukan untuk seumur hidup supaya kita tetap sehat. Dan menjadi pilar untuk jenis lain, seperti tadi ya kasusnya misalkan sudah coba diet A, diet B, diet C belum cocok, tapi setelah melakukan atau setelah uh, tes nih ya, profil genetiknya nantinya kita akan ketemu nih uh, diet lain atau diet yang tepat untuk kita jalankan itu apa. Seperti itu nah kemudian tujuan utama dari diet genomik ini sebenarnya bukan hanya untuk kurus, untuk gemuk gitu ya, tapi sebenarnya sehat tujuannya yaitu terbebas dari penyakit karena tadi kita melakukan pemeriksaan profil genetik itu untuk melihat nih kita ini resiko sakitnya apa atau misalnya cocoknya makan apa itu ketahuan dari profil genetiknya sehingga memang tujuan akhirnya adalah sebenarnya sehat sementara berat badan ideal itu hanya Bonus yang pasti didapatkan ini saya kutip ya dari dokter Larry, spesialis fisik klinik, bahwa beliau mengatakan berat badan ideal itu hanya sebenarnya bonus yang pasti bapak ibu dapatkan. Nah, kemudian berikutnya sekarang DNA profiling apa saja sih yang dilakukan atau yang didapat sebelum melakukan diet genomik? Nah, di modul ini adalah namanya lifestyle ya. Di lifestyle ini ada empat modul secara keseluruhan. Ada yang health, diet, sport, dan skin. Jadi, tidak hanya untuk pola makan ya, tapi kita juga bisa melihat kesehatan, olahraga, dan juga kebutuhan vitamin nih. Jadi yang pertama tentunya kebutuhan nutrisi, kemudian vitamin yang lebih tepat ya, Sadien Pak Jarot sudah jelaskan juga dan olahraga yang lebih spesifik dan sesuai. Jadi tidak hanya olahraga sembarangan atau misalnya disuruhnya apa gitu ya, tapi memang lebih spesifik nantinya uh, supaya kita jalankan lebih optimal gitu. Dan tadi konsepnya adalah no more trial dan error ya, jadi tidak kita coba-coba lagi dietnya, melainkan sudah lebih tepat. Nah ini adalah Bapak Ibu contoh gennya atau pemeriksaan genomiknya ya, yang didapatkan dengan diet genomik ini yang tadi saya bilang adalah modul lifestyle nih. Di sini ada empat, ada health, diet, sport dan skin. Semuanya ini cukup banyak ya sebenarnya panel gen yang depan periksa nih Bapak Ibu, dengan mengambil lifestyle ini, nantinya Bapak Ibu dapat profil genetik sebanyak 144 lebih jenis gen, dan snipsnya atau variasi genetiknya itu dideopatkan 93 lebih, jadi masing-masing memiliki tujuannya masing-masingnya yang pertama ini adalah modul health di mana kita ini bisa melihat resiko masing-masing tubuh kita, kesehatan kita secara umum seperti apa. Contohnya resiko saya kolesterolnya lebih tinggi atau tidak nih. Karena banyak ya Bapak Ibu kita lihat nih misalnya badannya kurus, makannya mungkin banyak apa lemak-lemak juga mungkin jarang-jarang tapi kalau dicek cantik-cantik kolesterol nih ya, itu banyak kejadian. Di mana memang ada pengaruh bawaannya, pengaruh bawaan di mana kelainan metabolisme lemaknya tinggi sehingga memang lebih rentan untuk mengalami kolesterol tinggi. Nah, jadi di modul H ini kita bisa melihat ya kondisi-kondisi atau resiko kondisi seperti itu, termasuk juga intoleransi laktosa. Maksudnya banyak ya orang Indonesia ini yang laktos intoleran atau intoleransi laktosa, sehingga memang kurang baik minum susu sapi begitu Berikutnya adalah modul diet 9 nah, yang menarik tadi ya. Dia ini modul ini bisa membantu kita untuk melihat jenis diet yang lebih cocok untuk kita terapkan. Kemudian juga respon-respon tubuh kita terhadap makanan tertentu. Contohnya misalnya, saya ini mau lihat nih kalau saya makan nasi lebih rentan untuk naik berat badan apa enggak karbo maksudnya ya. Pengaruh karbo terhadap berat badan saya tinggi atau tidak. Kemudian bisa melihat juga pengaruh-pengaruh makanan lemak tinggi atau tidak begitu. Berikutnya, ini adalah modul sport di mana kita bisa melihat potensi olahraga kita, interval, dan waktu terbaik untuk kita berolahraga. Itu kapan, misalnya pagi atau malam, atau olahraga saya bagusnya yang tipe endurance atau daya tahan, atau misalnya yang sport. Eh, sorry, strength gitu ya, power gitu, mengandalkan kekuatan. Di sini bisa kita lihat di modul yang sport. Berikutnya, ini adalah modul skin, di mana kita bisa melihat resiko masing-masing kita terhadap penyakit-penyakit kulit yang ada hubungannya dengan bawaannya. Contohnya misalkan dermatitis atopik, psoriasis, gitu ya, yang seperti eksim-eksim, kalau orang bilang. Kemudian juga selain itu menariknya di skin ini, kita bisa melihat resiko kurang vitamin vitamina. Tadi Pak Jaro juga jelaskan, ya, memang banyak ini orang, apa namanya, coba-coba minum vitamin lah ya, lagi pandemi gini, memang kita harus minum vitamin, tapi ternyata dosis mana nih yang kita harus konsumsi gitu kan, kita belum tahu. Nah, cara taunya adalah dengan resiko kurang vitaminnya dari mana, yaitu di modul skin ini, kita bisa melihatnya. Oke, mungkin cukup sekian pengenalan singkat yang bisa saya bawakan ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Deni silakan Pak Denny. Baik, selamat pagi. Terima kasih Dokter Jaislin. Suara saya terdengar ya. Terima kasih juga Pak Jarod. Nah, selamat pagi Bapak-Ibu semua di hari Sabtu ya. Oke, saya izin share screen. Oke, izin tanya juga apakah sudah terlihat Bapak-Ibu? Oke, nah. Saya melanjutkan dari yang dijelaskan oleh Dr. Jesslyn tadi terkait dengan genomic diet. Jadi Bapak-Ibu pastikan bertanya-tanya nih, genomic diet ini seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan juga sedikit oleh Dr. Jesslyn. Nah, tadi saya akan menjelaskan terkait dengan syarat-syarat ketentuan dan juga mungkin alurnya bagaimana nanti Bapak-Ibu jika ingin memulai genomic diet dan juga apa saja di dalamnya. Jadi lebih ke teknis untuk cara mengikuti genomic diet. Seperti yang dijelaskan tadi, genomic diet ini adalah program diet yang disesuaikan dengan profil genetik anda. Jadi program diet yang lebih spesifik. Jadi tidak eh, bisa dibilang tidak membuat diet-diet yang lain itu jelek, tidak. tapi sebenarnya membantu kita untuk mendapatkan diet yang ideal itu seperti apa sih, dan diet mana yang cocok untuk tubuh kita. Jadi di sini Bapak-Ibu, dengan genomic diet kita bisa mengetahui nih yang biasanya tadinya kita itu dietnya itu mungkin bingung atau ikut-ikutan atau enggak sudah dietnya cocok taunya stagnan lalu ataupun sudah cocok tiba-tiba malah naik lebih tinggi lagi berat badannya atau enggak atau muncul lagi permasalahan yang lain. Nah ini biasa kita sebut yoyo ya. Dengan genomic diet nah kita bisa melakukan diet yang lebih spesifik karena dietnya ini disesuaikan dengan profil DNA tubuh Anda. Nah, dan juga dengan genomic diet yang tadinya sudah melakukan diet, terus bingung meal plan nya ini kayak gimana sih? Makanan yang tepat seperti apa sih? Nah, dan juga jumlahnya kayak gimana sih? Nah, dengan genomic diet nanti akan dibantu, dibuatkan meal plan, dan juga nanti akan diarahkan melalui konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik langsung. Dan juga dengan genomic diet ini kita tidak perlu lagi ketakutan kalau menu makanan ini akan menyiksa karena menu makanan yang akan kita yang disarankan oleh dokter juga itu e, nanti akan ada kuisioner di awal sebelum nanti Anda melakukan konsultasi nanti akan ditanya nih kebiasaan anda makan pagi siang malam dan snacking-nya itu apa cemilan ya nanti akan disesuaikan dengan menu makanan yang biasa anda konsumsi tapi nanti akan dikoreksi dan juga akan mungkin dibatasi jumlahnya kalau misalkan dalam untuk menurunkan berat badan. Dan juga dengan genomic diet, mungkin saja di sini eh, sebelumnya sorry untuk diet-diet lain ada komunitas, tapi secara umum. Tapi dengan genomic diet, Anda akan masuk ke dalam ekosistem genomic diet, nanti akan dibentuk komunitas. Sebenarnya ini adalah program diet dari Anda untuk Anda, seperti itu ya, jadi untuk mitra, untuk mitra lagi. Jadi nanti akan ada support dari tim dan grup di mana Anda berada, dan juga nanti akan dibantu oleh tim genomic diet untuk event-event uh, gathering segala macam, tapi tetap dilakukan oleh. Anda sendiri seperti itu, jadi cukup menyenangkan dan juga cukup nyaman, ya Bapak Ibu. Nah, ada ketentuan umum ataupun persyaratan dasar yang untuk mengikuti genomik ini bagaimana? Nah, pertama adalah nanti ini bisa ditanyakan kepada pengundang ya. Jadi Anda harus sudah mengambil paket gold. Nah, paket gold ini apa? Tadi untuk beberapa hal terkait dengan modul yang harus Anda miliki terlebih dahulu. Jadi dengan paket gold Anda bisa mendapatkan modul-modul ataupun hasil DNA profilingnya yang dapat membantu untuk anda bisa melakukan program diet dan nanti setelah anda mengambil paket Gold nanti baru akan muncul namanya paket Add On GD. Nah, dengan mengambil paket Add On GD, nah inilah anda telah mengambil paket untuk genomic diet ataupun sudah mengambil program genomic diet. Nah, anda juga nanti akan mendapatkan konsultasi dengan dokter spesialis gizi klinik dan juga di sini nanti akan ada informasi yang perlu anda ketahui ya dan perlu anda setujui. Nah. Konsultasi dengan dokter ini tadi basisnya adalah dasarnya Anda harus mengetahui, memiliki atau mengetahui dari dasarnya modul-modul seperti health, diet, sport, dan juga skin. Karena di dalamnya itu adalah informasi DNA profiling Anda secara komprehensif yang dibutuhkan oleh dokter. Dan juga di sini saya bisa bilang adalah diet mandiri, bukan Anda sendiri, sendirian tidak. Tapi di sini nanti akan dibimbing oleh tim dan leader Anda, ataupun di sini grup Anda, dan juga nanti akan dibantu dengan acara-acara ataupun event-event dari komunitas jadi kepada anda nanti yang sudah bergabung penting sekali kontribusi anda dalam melakukan grup dan juga komunitas karena ini akan membantu juga untuk teman-teman yang baru mengikuti genomic diet dan ataupun yang memiliki yang sudah menjalankan program jadi biar nanti mereka sama-sama bareng untuk melakukan programnya seperti itu nah apa saja yang didapat dengan genomic diet, nanti Anda akan mendapatkan buku saku monitoring dari tim genomic diet, ya. dari klik akan diberikan buku saku, sambil menunggu nanti aplikasi untuk monitoring dan juga starting-nya itu nanti masih dalam proses ya sedang disiapkan. Nah, Tapi saat ini nanti akan memberikan buku saku monitoring terlebih dahulu. Tadi mendapatkan konsultasi dengan dokter gizi klinik sebanyak dua kali, Anda akan juga mendapatkan meal plan diet yang disesuaikan dengan DNA Anda dan juga kebiasaan Anda. Dan juga nanti Anda akan mendapatkan bimbingan diet dari leader dan tim, dan juga ekosistem tadi untuk komunitas. Nah, ini adalah alur bagaimana gambarannya Anda jika ingin mengambil program genomic diet. Nah, Anda setelah mitra pro ataupun mengambil paket gold, Anda akan pasti mendapatkan hasil DNA profiling yang tadi, health, diet, skin, dan juga sport. Nah, Lalu Anda akan men, e, baru bisa mendaftarkan untuk sebagai program genomic diet dengan mengambil paket add-on GD di dalam sistemnya. Jadi kalau Anda belum gold, paket add-on GD ini tidak akan muncul. Nah, Nanti kalau ingin lebih jelas lagi bisa tanya ke pengundang ya, Bapak-Ibu. Nah, Berikutnya, setelah Anda mengambil pro, program add-on GD, jika Anda sudah mendapatkan hasil DNA profilingnya, nanti dari tim genomic diet akan membantu Anda untuk membantu memberikan beberapa informasi dan membantu untuk menjadwalkan dengan dokter spesialis gizi kliniknya Nah nanti akan saya jelaskan untuk, untuk alur untuk dengan konsultasi dengan alur dengan dokter gizi kliniknya setelah ini Nah setelah Anda mendapatkan konsultasi awal dan juga setelah mendapatkan meal plan dan juga beberapa informasi lainnya Anda sudah bisa langsung mengaplikasikan program dietnya jadi perjalanan hidup sehat Anda dimulai ya setelah itu nah setelah dilakukan, nanti akan ada monitoring dan evaluasi dari dokter juga sekali, dan juga dari tim dan komunitas. Dan juga nanti Anda akan disaring dan juga bisa masuk ke dalam event komunitas biar Anda semangat lebih semangat lagi dalam menjalankan program dietnya. Ada gathering, certification, bisa juga ada testimoni, dan yang lain-lain ya Bapak-Ibu. Nah, berikut adalah inform concern. Nanti ini pada saat Anda mengeklik program paket FPGD di sistemnya, Nanti akan ada muncul informasi seperti ini. Nah, ini ada beberapa yang perlu diketahui seperti penyakit ini ya, kondisi-kondisi tertentu. Nah, ini seperti penyakit jantung, diabetes sampai dengan ibu hamil mensui, ini perlu diketahui karena bapak ibu seperti yang saya ingin jelaskan bahwa nanti konsultasi dengan dokter ini dalam bentuk online. Sedangkan dokter itu untuk beberapa kondisi seperti ini dia perlu informasi lebih lengkap. Karena mereka kan tidak bisa mengecek langsung, ya, untuk eh, visit, untuk melihat dengan pasien ataupun dengan peserta. Nah, maka dari itu, untuk beberapa yang memiliki kondisi seperti ini, nanti tinggal diinformasikan saja, dan nanti ada beberapa informasi yang mungkin bisa disampaikan untuk melengkapi informasi-informasi eh, untuk Anda bisa menjalankan program dietnya. Seperti itu, ya. Oke. Okay. Nah, berikutnya adalah alur dan konsultasi monitoringnya dengan dokter gizi kliniknya. Tadi saya bilang, "Dapat dua kali," dan juga di sini gambarannya. Jadi, setelah Anda mengambil pro program add-on gd nanti Anda akan mengisi data diri dan juga dalam bentuk Google Form dan juga dalam visioner. Nah, ini bisa dilakukan sebenarnya beberapa hari sebelum Anda nanti kita jadwalkan untuk konsultasi. Pertama, nanti Google Form-nya akan kami berikan oleh tim teknologi, ada saya dan Pak Danu. Nanti setelah itu Anda isikan, nanti akan kami kirimkan kepada dokter Gizi Kliniknya untuk melihat di dalamnya apa saja sih, seperti kebiasaan Anda sehari-hari, dan juga ada beberapa informasi-informasi terkait dengan kondisi Anda. Nah, setelah itu, setelah bisa dijadwalkan, nanti akan ada konsultasi pertama dengan dokter Gizi Kliniknya, nanti akan dibuatkan meal plan, dan juga akan disesuaikan dengan tujuan dan target Anda masing-masing baik. Anda ingin menurunkan berat badan, menaikkan berat badan ataupun ingin membentuk tubuh yang ideal ataupun yang lainnya bisa disesuaikan targetnya Nah setelah itu nanti akan ada hari ketujuh nanti setelah buku monitoring diterima Anda bisa catat di tabel monitoringnya untuk pengukuran berat badan parameter-parameter bisa dicatat dan hari ketiga belas Anda juga nanti perlu mengukur berat badan dicatat lagi dan nanti akan ada kuesioner di buku monitoring juga Nah nanti pada saat hari ke-14 kami harapkan Anda bisa sudah melakukan konsultasi kedua kenapa? ini saran dari dokter gizi kliniknya langsung karena untuk melihat setelah dua minggu melakukan program diet genomic diet itu apakah sudah sesuai arahan atau ada kendala atau apa, jadi nanti akan dibantu evaluasi oleh dokter gizi kliniknya di evaluasi kedua di hari ke-14 jadi nanti kita akan dari tim genomic diet akan berkomunikasi biar Bapak Ibu nanti mendapatkan konsultasi keduanya ini tepat di hari ke-14 jadi biar untuk mengevaluasi juga biar nanti arahan dietnya tidak melenceng jauh seperti itu ya nah juga udah ada hasilnya Bapak Ibu yang sudah melakukan genomic diet ini dalam dua minggu saja sudah turun cukup banyak ya dari kilogram berat badannya jadi ada yang setengah tiga 3,5 kg bobot lemaknya juga cukup turun seperti itu nah nanti juga ada beberapa keluhan nanti akan dikoreksi oleh dokternya seperti itu dan juga di dalam, di dalam tabel monitoring ataupun parameter monitoring, saya di sini bisa infokan bahwa Pak, Ibu silahkan gunakan timbangan yang ada di dalam di rumah digunakan. E, namun biasanya timbangan digital itu yang ada yang lebih lengkap. Kalau yang analog kan cuma hanya menghitung berat badan. bisa kita bisa hitung body mass index ya, tubuh, indeks massa tubuh idealnya berapa ataupun over ataupun under ataupun obesitas. Nah, tapi kalau yang dengan digital ada beberapa parameter yang bisa diketahui nih, dan ini adalah minimum parameter yang, diketahui, yang perlu diketahui, sasaran dari dokter gizi unitnya. Nah, ini adalah kesan ketentuan lain sih, cuma sekilas saja, intinya ini tidak terbatas untuk usia di atas 18 tahun, ke atas. Bisa juga untuk adik-adik ataupun yang remaja, ataupun bisa dilakukan untuk dietnya mulai dari di bawah 18 tahun, tapi... Kalau untuk di bawah 18 tahun harus ada persetujuan dan pengawasan dari orang tua ya. Mungkin ini untuk lebih cenderung ke anak-anak seperti itu. Dan juga saya informasikan keberhasilan diet dapat bervariasi ya ter terkait dengan kondisi tubuh dan juga profil dana anda masing-masing. Setiap uh, semakin anda patuh, nah kesuksesan program juga akan lebih tinggi untuk persentasenya. Nah. Ini untuk komunitas dietnya, jadi karena program ini adalah program dari mitra untuk mitra, jadi perlu perlu juga kontribusi dari leader dan mitra klik DNA, dan juga dari tim ataupun dari grup. Nanti juga akan ada aktivitas dan event-event untuk komunitas seperti contohnya bisa Genomic Diet one-on-one, bisa gathering, mungkin saja bisa mengadakan olahraga bersama, cooking class, dan yang lain-lain, seperti CELAS dan juga hadiah ya. Nah seperti itu. Jadi sekian dari saya seperti jargonnya nih di video genomic diet you are what you eat jadi tubuh kita sebenarnya adalah gambaran apa yang kita makan sebenarnya kurang lebih seperti itu jadi uh, genomic diet adalah program diet yang lebih spesifik karena disesuaikan dengan profil dana tubuh anda seperti itu sekian terima kasih ya terima kasih pak Denny Bu dokter Jacqueline ya kita akan masuk ditanya jawab beberapa pertanyaan yang memang dicapri ke saya saya akan jawab setelah itu juga saya akan bertanya ke dokter dan Pak Denny atau mungkin juga ada Pak Yan yang akan bisa membantu menjawab, <laughs> tapi saya boleh dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana yang sering ditanyakan, ya, yang yang pertanyaan gampang ini bagian saya, nanti yang susah biar bagian Bu Dokter. <laughs> yang pertama, Pak, ini labnya di mana? Gitu ya, labnya ada di uh, Serpong, jadi lab yang tadi Pak Edo sempat katakan, tapi itu nanti tadi kan diputarnya di 15 menit sebelum acara mulai ya, jadi lab DNA swasta pertama di Indonesia ada di Serpong dan labnya berizin resmi dari Kemenkes, makanya lab ini pun juga bekerjasama dengan rumah sakit. Kalau nggak dapat izin mana bisa kerjasama dengan rumah sakit. Tapi paket-paket yang kerjasama dengan rumah sakit tidak seperti untuk publik yang kita dengar hari ini ya, karena yang untuk publik ini kan menjaga preventif, bagaimana kita sehat jangan sampai sakit. Tapi kalau rumah sakit maka pengujiannya obat apa yang cocoknya gitu ya, walaupun yang tadi skin juga bisa untuk hal itu. Nah. Tapi izin resmi bahkan saya punya nomor izinnya. Saya sebelum bergabung saya teliti. <laughs> Jadi labnya ada. Pertanyaan berikutnya adalah, Pak, kalau labnya di Serpong, saya ini anggota WA grup di Kalimantan, di Papua, kami terbang ke Jakarta, hotel tiket mahal. Ini era digital dan era transportasi. Jadi Bapak Ibu daftarnya nanti lewat PIC atau kontak person di tiap WA group ada. Yang belum masuk WA group nanti saya tulis di chat nomor WA saya, saya akan tempatkan di WA group yang masih bisa masuk ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan dibimbing oleh ya katakanlah customer service gitu ya di setiap WA group. Daftarnya cukup dari HP. Ya, misi data lalu daftar ya. Begitu daftar, Bapak-Ibu akan terima starter kit yang kaya untuk swab antigen. Jadi nanti di-swab sendiri sampelnya. Ada tutorialnya, tutorial dalam bentuk video ada, PDF ada. Bahkan begitu daftar masuk di, di WA grup khusus mitra, ya akan dijelaskan di situ, tapi dengan mudah, nggak mungkin salah, belum ada kasus salah, karena memang caranya gampang kayak swab antigen, lalu dikirim balik. Jadi sampelnya cukup di Tes sendiri, edit ya swap sendiri, lalu dikirim balik dalam alat yang sudah disediakan sampai amplop-amplopnya sudah disediakan. Ya, alat wadahnya berupa plastik, nggak akan pecah. Tapi kalau ragu-ragu, ya dikardusin lagi juga boleh. Dalam dua tiga minggu, maka hasil analisanya, Bapak Ibu terima. Nah, waktu daftar nanti, Bapak Ibu akan dapat akun, kayak buka akun WA gitu ya, akun Facebook. ini nanti akun kesehatan. Semuanya lewat akun, mau nambah, mau konsultasi dokter, mau beli paket, mau beli buku ebook, semuanya dari akun ini bisa. Nanti setelah bayarnya ya lewat akun juga, ya, lewat ATM bisa, lewat e-banking bisa, bukan ke rekening saya. <laughs> Rekeningnya lab ya. Jadi bayarnya online, sampel dikirim online, lalu nanti dianalisa 2-3 minggu selesai, Bapak Ibu akan dihubungi customer service untuk janjian Lewat Zoom, jadi nggak perlu ke Jakarta, nggak perlu ke Serpong. Bahkan yang tinggal di Serpong pun nggak perlu ke Serpong karena ya, kemarin pandemi ini kan memang menghindari pertemuan-pertemuan sehingga justru tercipta sistem yang bagus seperti ini. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi untuk konsultasi pribadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu itu membayar sesuatu ya akan mendapat ya, nggak kayak saya WA grup gitu, tapi searah mau nanya susah gitu ya. Gratis <laughs> nanti Bapak Ibu kan bayar, maka Bapak Ibu akan... Dijelaskan oleh dokter, bahkan termasuk bukan yang paket genomic diet. Nanti saya jelasin sedikit, itu akan diberikan penjelasan. Tapi kalau yang genomic diet, bahkan didampingi dua minggu oleh dokternya dalam WA group, setahu saya karena saya nggak ikut yang di genomic diet ya. Tapi hanya sepuluhan orang didampingi dokter selama dua minggu, kecuali mau tiga bulan ya. Ada paketnya lagi, di mana dokternya ngajar memberikan per, apa penjelasan. Ada biaya untuk hal itu. Ini sudah ada pertanyaan di chat soal biaya, nanti kita jawab ya. Tapi sampel dikirim, hasil analisa dikirim lewat email, lalu nanti dibahas via zoom sehingga paket yang terendah pun akan dapat penjelasan dari dokter. Nah kalau yang genomic diet sampai dibuatkan pendampingan selama dua minggu dalam group. Tapi jadi saya katakan, Pak saya nggak ikut program ini kan kita sudah ada di Baya Grup pola hidup sehat tapi tentu saya tidak bisa mengajarkan bilang Bapak Ibu minum vitamin D-nya 5000 IU iu. saya ngawur nanti saya salah secara medis karena tidak ada acuannya gitu ya jadi saya tidak berani melangkah mengambil arealnya dokter kalau kita bicara mengenai dosis obat atau penghentian obat saya ikut pola hidup sehat saya lepas obat tapi lepas obat pun saya tidak menyarankan lepas sendiri Bapak-Ibu ikut program olah nafas, pola hidup sehat, kok gemeter ya, bulannya ternyata di bawah 100 terus. Coba ngomong sama dokter, siapa tahu dokternya bilang dosisnya separuh. Jadi ketika berbicara areal medis, sekali lagi saya tidak mau ada korban dalam pelatihan pola hidup sehat. Kan ironis ya, pola hidup sehat lalu malah masuk rumah sakit. Maka begitu masuk areal medis, atau bahkan, bahkan Makan apa yang cocok, olahraga apa yang cocok, diet apa yang cocok, ibu pun akan, papa ibu, teman-teman akan mendapat pengarahan dari eh, dokter DNA dan dokter nutrisi. Jadi sampelnya bisa dikirim, nggak perlu bolak-balik, konsultasi pun via zoom, via wa, ya itu semuanya ditangani seperti itu. Nah sekarang eh, sebelum soal biaya, ya. Eh, Mungkin sekarang saya akan suda ya. Oke, eh, ini mungkin saya pertanyaan buat Bu Dokter dulu agak teoritis tapi ada yang bertanya nih, ya Bu Jesslin bisa menjawab. Iya silakan Pak. Ya, ada yang bertanya begini Pak, saya pernah operasi karena sakit, yaitu operasi plasma. Pertanyaan yang sama serupa sebenarnya adalah saya vaksin dan saya dengar-dengar vaksin itu kan juga ada teknologi DNA-nya apakah gara-gara operasi saya disuntik plasma dan vaksin itu DNA saya berubah sehingga nanti perlu tes lagi habis vaksin tes lagi itu gimana Bu dokter baik terima kasih pertanyaannya Pak Jarod jadi memang kita banyak sering dengar, ya. Katanya, orang bisa bilang mutasi DNA, ya, dari awal. Misalkan DNA kita A, kemudian B, gitu ya. Tapi sebenarnya, Bapak Ibu itu kasus yang termasuk jarang, ya, di luar dari kondisi ekstrim. Contohnya, kondisi ekstrim itu, misalnya. Paparan radiasi yang berkepanjangan gitu ya, misalnya tinggalnya kita ini di kota yang memang radiasinya tinggi, misalnya atau misalkan kita terpapar gitu ya kesehariannya karena tidak sengaja dan lain sebagainya itu sebenarnya di luar dari kondisi-kondisi ekstrim itu biasanya DNA kita ini tidak akan berubah sehingga contohnya misalkan vaksin itu kan sebenarnya memang ada kandungan RNA-nya tapi sebenarnya itu kan hanya kecil dan dia hanya berperan di sistem imun saja. Sehingga mau dia sebelum vaksin atau dia setelah vaksin itu hasilnya akan sama. Seperti itu Pak Jara. Ya, karena DNA kan ada ratusan ya tadi waktu analisa lengkap genomik daya aja sampai 140 sekian DNA yang dites tapi vaksin hanya berupa RNA yang seperti pecahan DNA untuk memicu tumbuhnya antibody anti apa antibody ya. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang soal biaya nanti terakhir, ini yang masih soal teknis. Apakah program diet ini bisa diterapkan ke anak-anak mengingat metode diet ini mengacu ke sistem genom atau DNA? Baik, terima kasih Pak Jarot. Nah, tentu saja bisa Pak Jarot. Sebenarnya diet genomic ini untuk semua kalangannya. Mau itu usia muda, usia lanjut, atau misalkan dengan yang belum sakit atau yang sudah ada sakit. Jadi sebenarnya bisa untuk semuanya, cuman memang kadang itu anak-anak kita pikirnya itu masih apa ya di luar, belum belum bisa mengambil keputusan secara mandiri, sehingga memang untuk anak-anak ada beberapa mungkin pertimbangan, yaitu misalnya harus dibimbing sama orang tuanya, harus dengan konsen orang tuanya, begitu ya maksudnya persetujuan seperti itu. Jadi, jadi memang untuk anak-anak ya problemnya hanya di situ saja sih. Tapi sebenarnya secara teori ini diet genomic bisa untuk dilakukan semua usia, termasuk anak-anak. Oke, terima kasih Bu Dokter. Atau mungkin saya ada pernyataan tapi minta diklarifikasi, misalnya orang tuanya cancer. Yang sudah cancer udah pasti cancer, nggak usah tes DNA cancer ya, tinggal diobati tapi punya anak 4 Katakan justru anaknya ini, menurut saya perlu tes DNA yang memang kita nggak bahas hari ini mengenai genomic diet, tapi kan ada tes DNA cancer sehingga kalau dari empat anak tadi ternyata cuma satu yang ada DNA cancer, berarti yang satu ini aja. Jangan makan daging merah gitu kan? Jangan gara-gara ibunya cancer, empat anak semuanya nggak makan daging merah, sudah menderita berpuluh-puluh tahun, ternyata nggak ada DNA cancer ya, RU sudah hidupnya enggak nikmat <laughs> jadi anak-anak bisa dites untuk untuk mengetahui DNA penyakit turunan supaya dengan demikian tes DNA ini menghindarkan anak-anak mewarisi sakitnya supaya nggak terjadi ya dokter ya karena akan DNA diet ini kan tujuannya supaya seandainya ada DNA cancer pun tidak akan muncul cancer betul ya Ya, betul. Pak Jarod belum tentu ya, anaknya bisa kena cancer sesuai dengan orang tuanya. Jadi, belum tentu kena, tapi bisa saja mungkin ada yang membawa gen gitu ya. Dan dengan tes DNA ini, yang ada DNA cancer tidak akan terkena kalau hidupnya disesuaikan berdasarkan analisa DNA. Ya, mantap. Jadi, daripada kena cancer, kayak mau aja ratusan juta sehingga kalau jadi ada yang bertanya soal biaya. Mahal murah itu kan relatif, masuk rumah sakit bisa 10 juta, nah, ini kan nggak sampai 10 juta atau separuhnya. nah Oke, okay, pertanyaan lagi, izin bertanya, presa tes ini versi hybrid, mix atau full online, jika ada comorbid, apa bisa pencegahan atau pengobatan atas comorbid? Oke, okay, terima kasih Pak Jarot. Jadi sebenarnya program biogenomik ini full akan dilakukan secara online. Tapi memang benar kayak beberapa ada kondisi komorbid atau misalnya ada sesuatu yang mungkin dokternya perlu ketemu secara langsung atau tidak bisa secara online. Itu. Oleh karena itu tadi Pak Denny juga menjelaskan ada beberapa inform konsen ya, artinya ada beberapa mungkin persyaratan kondisi di mana memang ada. Perlu dipertimbangkan nih, apakah memang bisa mumpuni online atau tidak. Begitu, oleh karena itu memang ada batasan-batasan tertentu, ya. Oke, pertanyaan berikutnya masih banyak seputar teori dasar, teorinya dulu. Nanti, hal soal daftar biaya terakhir, apakah bisa melihat contoh meal plan-nya? Apakah dalam penyusunan meal plan dibuatkan oleh dokter gizi atau customer buat sendiri pakai app seperti Fat Secret, ggl dan lain-lain? Kalori yang dibutuhkan dalam meal plan apakah dikategorikan sebagai makronutrien, carb, fat, protein? Ya. Yeah. Oke, okay, terima kasih Pak Jarot. Tentu saja dokter spesialis gizinya akan memberikan meal plan ya. meal plan itu kan atau secara makronutrien akan tetap diberikan secara detail. Artinya misalkan saya kebutuhan karbo hari ini berapa gram, kebutuhan lemak, protein, semuanya itu kan kembali lagi disesuaikan dari profil genetiknya. Kemudian untuk penggunaan aplikasi misalkan untuk tracking makro ya artinya untuk menghitung nih saya hari ini makannya berapa Karbo berapa gram dan lain sebagainya itu tentunya akan kembali ke preferensi masing-masing orang karena gini ya Pak Jarot, ada beberapa orang itu yang detail artinya misalkan saya ini hari ini kan mau batasin makanan nggak boleh banyak nih saya mau detail nih saya mau tahu makan paginya tuh A B C tuh berapa detail tapi kalau yang ada juga beberapa tipe orang yang tidak suka seperti itu kesannya seperti dikekang gitu ya harus dibatusin sekali gitu tapi intinya ya saya mau tahunya itu secara konsep saja kira-kira berapa setengah porsi misalnya saya nggak perlu lah terlalu detail seperti itu soalnya itu saya tipenya saya pribadi seperti itu ya agak merasa gimana gitu kalau harus dihitung satu-satu kok kayaknya saya dikurung gitu ya kayak nggak boleh makan apa-apa gitu Nah, itu tentunya kembali ke preferensi. Nantinya, dokternya juga pasti menyesuaikan dari preferensi kita masing-masing. Tipenya kita seperti apa begitu ya? Karena genomic diet adalah individual, dan ada pendampingan dua minggu secara pribadi. Konsultasi, sum pun satu per satu, maka dalam pendampingan dua minggu itu yang membutuhkan sampai praktisnya, makan tempenya berapa gram, maka meal plan-nya akan detail juga. Ya, dokter, ya betul sekali. Oke, berapa biaya? Nanti terakhir sudah tes IgG food, apa perlu tes DNA lagi? Oke, terima kasih, Pak Jarod. Jadi kalau IgG ya, maksudnya mungkin alergi ya, alergi makanan nih. Nah tentunya ini hal yang berbeda ya. Kalau IgG atau alergi biasanya kita mau lihat nih jenis-jenis makanan yang membuat kita reaksi alergi tapi kalau di sini kita bisa menentukannya itu respon tubuh kita terhadap jenis makanan yang lebih luas. Artinya alergi itu kan lebih selipuknya lebih kecil ya. Artinya jenis misalkan udang Telur begitu ya, lebih kecil gitu jenis makanannya. Tapi kalau di sini kita melihatnya, itu respon tubuh kita terhadap ke berat badan. Artinya, saya kalau makan daging atau lemak, atau misalkan makan karbo, itu tipe yang cepat gemuk atau tidak seperti itu. Jadi, ini kedua hal yang menurut saya berbeda sih. Kalau tadi kita lihat alergi, yang ini mau lihat tubuh kita ini respon makanannya secara luas seperti apa. Begitu ya. Yeah. Ini ada pertanyaan apakah harus ke lab DNA Serpong? Tadi udah dijelasin ya. Jadi mungkin baru bergabung kita kirim sampel starter kit dikirim ke alamat Bapak Ibu waktu daftar nanti saya jelasin sedikit soal pendaftaran. Akan dikirim starter kit lalu di swab sendiri dikirim balik. Jadi tidak perlu ke ke lab ya, saya ulangi lagi. Nah, pertanyaan berikutnya ada dua tapi serupa. Apakah Tes DNA ini certified internasional dalam arti misalnya hasil labnya ini dibawa berobat ke Singapura, maka dokter atau rumah sakit di Singapura ini bisa menggunakan ini sebagai acuan. Oke, terima kasih Pak Jarod. Sebenarnya tes seperti ini justru sudah dilakukan sejak awal di luar negeri, gitu, Pak Jarod. Sebenarnya sudah banyak dari dulu itu dilakukan di luar negeri. Cuman, memang ini baru nih, tergolong baru ya di Indonesia gitu. Terbalik ya, kita justru yang ketinggalan. Mereka itu sudah banyak seperti ini, Pak Jarod. Kalau berobat ke dokter, tuh mereka sudah bawa tuh DNA profile-nya. Ini lodok yang cocok untuk saya dari gamenya seperti itu. Jadi, mereka sudah bawa panduan sebenarnya sering di luar negeri seperti itu. Jadi, kalau dibalik lagi, apakah ini bisa untuk dilakukan di luar negeri? Tentu saja bisa. Dan menariknya karena online ya Pak Jarot, jadi tinggal bawa handphone aja kasih lihat ke dokternya. begitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan yang saya mau jawab sendiri, karena ini saya tahu apa yang dimaksud. Pak Jarot, saya ikut PMB. PMB itu diet pola hidup baru, pola makan baru seperti keto. Gula darah saya tiga puluh, saya sudah jalani dua bulan lebih. Kalau mau ikut genomik, kan ada masa transisi tiga minggu. Ya kirim sampel dapat analisanya sekitar tiga minggu lalu masa transisi ini bagaimana gitu ya sekali lagi saya katakan adik kandung saya ikut diet PMB atau yang lain nggak kenal PMB oke okay, gampang, diet keto gitu ya dan sembuh dari diabetes tapi pesan saya masuk rumah sakit kalau saya tanya beberapa dokter mereka yang cukup bijaksana atau moderat mengatakan tidak apa-apa diet keto tapi jangan lebih dari dua bulan gitu ya kalau bilang tidak boleh, kenyataannya banyak yang sembuh karena kalau lebih dua bulan enggak makan sayur bahkan enggak makan bumbu, rebung, bawang pun enggak dimakan saking anti terhadap segala makanan yang bersumber dari tanaman karena tanaman berarti karbo tubuh kita tetap butuh karbo kalau kita punya nanti dites satu hari kita bakar kalori 1.500 mungkin yang 1.000 mengambil dari ketosis dari keton dari protein 500 dari karbo aja masih bagus banget jadi sayur dan buah-buahan tetap dimakan, gitu ya, dalam jumlah yang rendah. Tapi kalau misalnya dua bulan masih dalam batas aman. Tapi jangan lupa, selama dua bulan kita tidak makan sayur, nggak makan bumbu? Maka segala stok yang ada dalam tubuh kita yang dibutuhkan untuk metabolisme, ya, baik itu enzim, vitamin, mineral, ya akan dipakai semuanya. Antioksidan, apalagi bumbu itu, semua bumbu itu antioksidan dengan berbagai jenisnya antioksidan itu banyak banget. Saya ini kan sarjana teknologi pangan, malah inilah ilmu saya yang sebenarnya ya mengenai pangan. Kalau sekarang saya bergerak dalam bidang yang lain itu sih bukan ilmu yang saya pelajari secara formal. Pentingnya antioksidan itu apalagi untuk generasi sel, untuk awet muda, orang rela bayar mahal untuk antioksidan. Lalu Anda tiba-tiba diet yang tidak boleh makan bumbu, artinya tidak boleh makan antioksidan, dokter berkata maksimum dua bulan. Nah, kalau sekarang mau ikut genomic diet, ya saran saya masa transisinya itu kalau Ketonya atau pmp nya sudah lebih dari dua bulan menurut saya anda saatnya makan sayur dan bumbu gitu ya. Kalau yang diabet, tetap low karbo. Nanti setelah hasil genomik dietnya muncul, anda punya keyakinan tanpa dampak-dampak cerita-cerita yang di lain selain yang sembuh kan juga de facto ada cerita orang masuk rumah sakit karena diet itu gitu ya. Jadi hati-hati dengan kesehatan. Ya, sehat itu murah yang mahal, itu kan Kalau sakit gitu ya, nanti Pak Edo saya senang itu dengan kalimatnya. Oke, pertanyaan berikutnya: hasil tes DNA pro, apakah sudah certified, atau oh, tadi sudah dijawab? Ya, bisa ke luar negeri. Jika hasil swabnya dikirim, apakah hasilnya akan optimal, mengingat sampel tersebut sudah melalui perjalanan lebih berjam-jam? Jangankan berjam-jam, ya dua bulan nggak masalah, karena sebenarnya DNA itu bisa diambil dari kuku yang kering, dari rambut yang kering gitu ya. Jadi... Indonesia ini dari ujung Papua sana kayak dua minggu nyampe deh ke Serpong gitu ya jadi tidak masalah seandainya harus satu bulan sekalipun jadi DNA jangan dibayangkan itu sampelnya kayak makhluk hidup yang harus hidup selama perjalanan jadi bahkan ada orang tes DNA kan pakai kulit pakai kuku tapi ini yang diambil nanti akan dijelaskan lebih lanjut waktu sudah mendaftar ya tapi sekarang saya jelaskan itu swab pipi Pipi dalam jadi sel-sel epitel dari pipi, walaupun air liur juga bisa, tapi dalam tes DNA ini bukan rambut, bukan kuku, tapi pipi bagian dalam yang swab. Nanti ada video tutorialnya bagaimana mengambil sampelnya, dan kalau pertanyaannya berjam-jam, nggak apa-apa, berhari-hari pun tidak masalah. Pertanyaan berikutnya, apakah genomi dayak bisa juga untuk menaikkan berat badan? Nah, ini biar bu dokter yang jawab dah. Ya, Ada orang yang bukan pengen turun nih, gue gak kurusnya nih. Saya <laughs> nah, udah kurus kayak orang penyakitan <laughs> gara-gara diet yang salah jadi meluncur ke bawah ada ibu dokter yang memang orang ikut diet gitu pertama seneng nih turun di lima kilo turun di sepuluh kilo lalu bertambah terus turunnya waduh anak-anaknya sudah mulai protes gitu ke orang tuanya mama bahaya ini wah orang tua sama anak berantem gitu jadi begitu mau naik kok jadi susah ya gitu oke okay malah ada ya yang keasikan diet seperti itu ya, Jarot. ya. Oke, jadi ini bisa juga di Jarot, untuk orang-orang yang ingin meningkatkan berat badan juga. Jadi untuk bisa ya semua targetnya pun bisa. Gitu. Oke, untuk anak usia berapa juga tadi saya katakan ya orang begitu lahir bisa diambil DNA-nya ya. Jadi pertanyaan usia berapa bisa menaikkan berat badan bisa. Jadi mau naik mau turun karena tadi ya teman-teman kalau lihat hasil tes eh, DNA analisanya akan ada metabolisme karbohidrat Jadi apakah makan karbohidrat itu berpengaruh nyata terhadap kenaikan badan ya untuk orang tertentu beda kalau pengaruhnya nyata mau nambah berat badan tambah aja makan karbohidratnya tapi kalau nggak nyata sudah makan karbohidrat gulanya naik berat badan kagak naik <laughs> jadi nanti itu bisa ya bahkan kalau untuk begini nanti eh, selain nanti pendampingan dengan dokter kan waktunya terbatas dua minggu selewat itu untuk hal-hal seperti ini saya bisa bantu karena saya pernah beberapa tahun dipandu juga sama dokter nurunin dan naikin berat badan jadi ya pengalaman itu saya akan bagikan nanti dalam WA grup komunitas pola hidup sehat ya DNA untuk orang tua, apakah bisa sama dengan anaknya? Misalnya kalau orang tuanya ambil paket gold, terus apakah hasilnya bisa dipakai juga untuk anaknya? Ya, Jangan <gayar> ngirit nih, sekeluarga satu aja yang dites, kakek, ya kan? Jadi orang tua sama cucu enggak usah. <gayar> Gimana dokter? Ya, tentu saja tidak bisa ya Pak Jarot ya. <gayar> DNA kita sama DNA orang tua itu pasti beda, walaupun kita anak kandung gitu ya. Karena tentunya kita ini kan perkawin antara bapak dan ibu, sehingga yang hasilnya di kita ini akan berupa campuran. Belum tentu kita ikut ibu, belum tentu juga kita ikut yang bapak banyak. Gitu, jadi pasti beda-beda. Mau itu saudara kandung pun itu juga akan beda. Begitu ya, walaupun ada kemiripannya ya, karena kromosom ya, sel telur ketemu sperma, telur dan sperma itu ketemu jadi satu namanya zigot, zigot membelah diri jadi janin. Nah, waktu telur ketemu dengan sperma menjadi zigot itu kan perpaduan dari dua apa dua dokter ya pasang kromosom 23 puluh pasang kromosom dari ayah, dua kromosom dari ibu sehingga anak akan jadi unik berbeda. Makanya kalau ibunya cancer, anaknya empat belum tentu anaknya empat empatnya cancer. mungkin hanya salah satu maka justru perlu dites. Supaya kalau ternyata cuma satu yang ada, mudah-mudahan malah empat tempatnya tidak ya tapi kalau hasil tesnya anaknya ternyata satu yang mewarisi DNA kecenderungan kansernya tinggi nah yang satu itu yang menunya sama dengan si ibunya yang Cancerketlah begitu akan ada kemiripan bisa ada kemiripan tapi kalau sama sidik jari pun orang tua 8 miliar manusia nggak ada yang sama jadi DNA itu 8 miliar manusia nggak ada yang sama ya teman-teman ya tapi dalam satu keluarga tentu biasanya ada kemiripan misalnya sama-sama Laktos intoleran. Jadi kalau minum susu, sekeluarga kentut rame-rame, gitu ya. Tapi hanya yang samanya cuma satu, gitu ya. Soal laktosa. Tapi yang lainnya beda-beda. Jadi bicara kemiripan tentu ada, ya. Tapi jangan takut nanti kalau begitu satu keluarga tujuh orang, nanti kami masa tujuh macam menu. Ya tidak berbeda, tidak sama, eh, tidak sama, tapi juga ada kemiripan. Jadi jangan khawatir nih, karena ada yang ngomong nih Bu dokter, karena saya tahu nih ada yang bicara DNA tuh nggak benar tuh, mosok sampai makan aja sesuai DNA-nya, nanti satu keluarga masak gimana tujuh masa masakan gitu, enggak ya, karena misalnya laktus intoleran, efisien dalam menyerap vitamin D berbeda, sehingga. Yang satu berjemur 5 menit atau 10 menit nggak masalah, tapi yang satu kulitnya bermasalah dengan matahari. Nah itu akan ada perbedaan, tapi soal makanan itu akan ada kemiripan yang enggak sampai senjelimet bahwa lima anggota keluarga butuh lima menu makanan yang berbeda nanti porsinya ya dokter ya. Jadi yang yeah. satu oh nih makan buahnya banyak kan nggak apa-apa, yang satu sedikit. Jadi jenis makanannya sama, tapi nanti menunya porsinya bisa di Atur, itu salah satu contoh aplikasi yang praktis. Jadi walaupun DNA-nya beda, di meja makanannya sama, tapi jumlahnya bisa bervariasi. Itu salah satu contoh menyiasati DNA yang berbeda, tapi enggak sampai ribet soal menu harus lima macam. ya Oke, kita lanjutkan lagi. Titip tanya DNA profil ini hasilnya biasa dipakai diet genomik saja atau bisa dipakai pengobatan penyakit misalnya hasil tesnya untuk punca buat ari-ari yang bisa disimpan ah, apa nih oh, kayak ya? Mungkin kita batasi aja bahwa apakah ini bisa untuk menyiasati supaya nggak sakit atau bisa pengobatan? Oke, baik terima kasih Pak Jarod. Jadi pemeriksaan DNA ini sebenarnya bukan pemeriksaan diagnosa gitu ya, penunjang medical check up seperti itu bukan. Tapi tujuannya adalah kita cari tahu nih sebelum kita sakit resiko kita dari awal seperti apa. Bawaannya resiko tinggi atau tidak? Tujuannya sebenarnya kembali lagi mau itu resiko rendah resiko tinggi kita harus jaga nih ya gaya hidup mana yang lebih tepat supaya jangan sampai penyakit itu di kemudian hari beneran muncul sesuai dari prediksi genetiknya. Jadi sebenarnya di sini bukan pemeriksaan penunjang begitu ya untuk mendeteksi kita pasti sakit ini, takdirnya ini kita pasti sakit ini, bukan seperti itu. Tapi ini adalah resiko dari awal bawaan kita seperti apa. Begitu. Ya, jadi lebih tepatnya memang bukan untuk pengobatan, untuk paket yang lifestyle ini, tapi supaya dengan lifestyle ini kita tidak akan terkena uh, sakit. Ya masih ada pertanyaan lagi soal uh, pengiriman jadi sampel dikirim sampai dua bulan pun masih akurat dan Indonesia ini nggak ada pengiriman yang berlebih dari dua bulan jadi Bapak Ibu jangan khawatir ketika sampel dikirim Indonesia ini pakai tiki kiriman cepat dari Papua pun biasanya sampai 10 hari sudah sampai gitu ya jadi masih dalam batas yang sampelnya masih valid atau akurat ya uh, untuk Survivor Cancer pertama setelah menyelesaikan kemoradiasi, apakah genomic diet ini uh, diperlukan atau berguna? Oke, terima kasih, Pak Jorot. Jadi, bisa ya sebenarnya untuk penderita cancer pun sebenarnya bisa dilakukan gitu, karena kan memang tadi dia sesuai dari profil genetik dan juga personalized. ya, tidak sama dengan orang lainnya. Misalnya, ada dua orang penderita kanker. Tapi kan pasti jenisnya berbeda gitu ya. Itu juga akan diberikan meal plannya tentunya berbeda dengan yang lainnya. Gitu. Jadi tentunya ini bersifat khusus dan bisa untuk semua kalangan. Ya. Ada yang bertanya, apakah diet ini sama dengan diet golongan darah? Oke. Nah ini menarik nih. Tentunya beda ya. Kalau diet golongan darah memang dia berdasarkan tipe golongan darah ya saya tidak tahu terlalu detail ya mengenai yang gol itu tapi memang kan secara garis umum golongan darah baru ketemunya empat ya empat jenis ya ABO AB gitu sehingga pasti ya kelompoknya hanya ada empat jenis gitu berbeda dengan uh, diet genomik ini ada berapa jenis jadi ya bisa tergantung miliaran gitu kan DNA setiap orang kan beda tentunya pasti beda satu dengan yang lainnya jadi, lebih akurat mana ya? Harusnya sih lebih khusus yang di sini ya, lebih spesifik begitu. Oke, terima kasih, dokter. Itu kayaknya pertanyaan terakhir. Nanti, selebihnya teman-teman bisa bertanya kepada siapa teman-teman diundang ikut webinar ini, tapi saya akan berikan uh, penjelasan uh, terakhir. Jadi, soal biaya daftar dan sebagainya saya akan berikan penjelasan sebagai penutup acara kita tapi sebelumnya saya akan baca juga ini ada direct message ke saya dari salah seorang peserta ya saya diet keto gula darah turun tapi kolesterol SGPT SGOT naik rata-rata sampai 500 dan akhirnya opnam di rumah sakit enam hari karena muntah pusing mual saat ini saya butuh penyembuhan lambat Ya, memang kalau udah udah usia ya ini bukan saya lihat namanya saya kenal ya. tadi saya katakan ini ada kasus yang lain lagi, pesan saya juga mengalami begitu. Jadi kalau yang udah umur di atas 50, lalu dietnya coba-coba dan masuk rumah sakit, maka memang butuh waktu, makin umur itu regenerasi selnya kan memang melambat ya, sehingga butuh waktu untuk pemulihannya. Tapi jangan khawatir ya dengan memberikan kondisi ideal Pak, saya percaya ya, pemulihan itu bisa terjadi. Apalagi kan saya mengajarkan sebuah pelajaran yang menurut saya holistik. ya Kita olah nafas, kita olah hati, kita olah pikiran, kita betulin self-image gambar diri, karena menurut John Kabat Sin, dokter dari MIT, fakultas kedokteran di sana, bahwa pola pikir, pola rasa, pola hati memengaruhi, Keseimbangan hormon, bahkan Bapak Ibu bisa baca haludok dan segala macam di apps-apps -app kesehatan. Bagaimana cara menyeimbangkan hormon? Ya, salah satunya misalnya menu yang tepat. Nah, menu tepat yang mana? Menurut saya, genomic diet. Tapi juga, menyeimbangkan hormon itu, ya, ada yang menggunakan istilah meditasi, tapi saya menggunakan istilah olah nafas. Apalagi olah nafas dari fakultas kedokteran, di mana dicampur, dikemas secara unik dengan olah hati, olah pikir. Nah itu nanti keseimbangan hormon terjadi. Keseimbangan hormon terjadi, nafas saturasinya 99 sampai 100. Bapak Ibu, teman-teman sudah buktikan dalam pelajaran saya dengan 30 menit saja saturasi naik persen bahkan dalam satu dua bulan saturasi yang rata-rata 95, 96 naik 99 sampai 100, sebab bisa bayangin tanpa obat hanya mengolah nafas saturasinya puluh 99 sampai 100. Yang peng bangun tidur Urin PH-nya di bawah 6, sekarang bisa 7,3 7,5. Itu kayak PH-nya anak yang belum pernah sakit. PH ideal tercapai. PH ideal tercapai, saturasi tercapai, nutrisinya tepat. Maka penyakit apapun yang pernah terjadi dan merusak tubuh kita, kita berharap, ya saya tidak berani mengatakan ini mengobati, tapi pola hidup itu kita berharap terjadi regenerasi sel dan kita sama-sama menikmati masa tua atau menikmati hidup. ya Di sini banyak yang muda juga dengan sehat dan itu semuanya akan ada di pola hidup sehat secara free kita berbagi kehidupan secara cuma-cuma cuma soal tes DNA ini enggak bisa gratis kecuali ini kecuali Bu, Jason, Bu dokter Pak Deni Pak Yan Pak Edo pak Jarot untuk anak-anak bapak-bapak tak kasih gratis semuanya Enak embahmu apa? Bagaimana nah, saya bayar dokter, bayar alat investasinya mahal gitu ya. Jadi bapak ibu yang tes DNA ini tidak bisa gratis. Oke, sekarang mau bertanya bayarnya berapa, caranya gimana? Saya akan jelasin ya, tapi nanti lebih jelas lagi disampaikan uh, link untuk bertanya kepada siapa. Tapi saya akan jelaskan dulu secara sekilas mengulang dulu sebentar mengenai genomik diet ini karena uh, bukan hanya uh, genomik diet ya dapat di genomic diet itu harus di, di di walaupun tadi sudah disampaikan tapi kita flashback sebentar lalu kita jelasinnya biaya gampang sebagai pijakan ya jadi Bapak Ibu nanti kalau daftar eh, tes DNA maka kita itu akan dites misalnya tadi pernah disebutkan ya itu tes untuk eh, diet gitu ya ini tes ada empat macam untuk program namanya lifestyle ada tes kanker, jantung, vaskular itu lain lagi ya. Kita bicara aja yang mengenai lifestyle. Itu ada diet. Jadi misalnya kecenderungan mengalami keperiat badan dan sebagainya. Nanti dalam tes ini saya berikan satu halaman aja dari 45 halaman ya. Ini ada hasilnya nih. Misalnya diet apa yang cocok. Jadi dari genomic diet pun bisa menyarankan ikuti yang mediterian atau yang ini atau yang itu jadi Jadi yang dites poinnya ini dalam diet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, semuanya dijelaskan dalam 45 halaman. Salah satu halamannya adalah kamu dietnya yang cocok, ini, makan, disarankan makan ini, sudah ada saran-saran makan. Tapi belum sampai meal plan yang timbangannya berapa. Tapi saran makan sudah ada, kalau kita ngambil hanya satu uji saja, namanya diet. Kalau ngambil uji yang namanya herd atau kesehatan, wah banyak banget lagi yang dites, yang dianalisa, metilasi, inflamasi dan seterusnya sampai nih yang bawah merah berarti intoleran terhadap laktos. Belum tentu Anda hasilnya laktosnya merah, jangan-jangan intoleransi laktosnya ada di hijau. Tapi yang merah berarti hati-hati gitu ya. Atau misalnya kita ambil metilasinya, nanti ada penjelasannya apa itu, profilnya apa, lalu saran rekomendasi makannya apa ini adalah kalau tes satu uji aja. He. Bagaimana kalau kita ngambil tesnya adalah skin ya. Nah, banyak banget nih malah yang skin ini yang diuji banyak banget, maka sampai 77 halaman. Karena termasuk misalnya respon terhadap tadi yang saya sebut vitamin D gitu ya. Itu aja satu poin. Kalau merah berarti ini Minum 1.000 IU nggak cukup nih, gitu. Tapi ini yang dites banyak banget. Ketika yang diambil itu skin, bukannya soal kulit kering, tapi juga soal vitamin B2, antioksidan, dan seterusnya. Dan contohnya, misalnya ini, ya, vitamin D-nya itu risiko kekurangan vitamin D tinggi. Maka muncul rekomendasi makan apa? Itu 77 halaman, ini salah satu saja. Ini kalau tesnya adalah skin. Kalau tesnya sport gitu ya maka cocoknya spot yang butuh tenaga ya larinya lari kencang, angkat besi yang butuhnya lebih sustainable jalan kaki atau sepeda atau berenang dan seterusnya ini agak pendek 29 halaman loh tadi Pak ada tes yang namanya diet lalu ada genomic diet nah kalau genomic diet Tadi sudah dijelaskan Bu Dokter, saya ulangin aja. Genomic diet itu diet yang disusun berdasarkan tes diet, tes heart, tes skin. Kan dalam skin tadi ada kemampuan seseorang dalam menyerap vitamin D. Nah, seluruhnya ini dari empat uji inilah yang dipakai menyusun genomic diet. Jadi ada uji diet yang cuma berdasarkan analisa yang lebih sedikit, ada genomic diet yang lebih menyeluruh. Ya, nah sekarang banyak yang bertanya soal harga. Jadi begini teman-teman, sebelum harga, cara daftar dulu ya. Pendaftarannya online, lewat namanya digital office atau web referral. Jadi nanti kalau di grup A, daftarnya lewat saya, nanti Jabri saya, saya berikan web untuk mendaftar. Di grup B, grup yang lain, nanti di situ saya berikan misalnya ikut Bu Mulyati, yang lain ikut Bu Cucu, yang lain lewat Bu Fani, yang lain lewat Pak Suwondo, gitu ya, yang lain lewat Pak Arianto, Pak Deni. Jadi tiap grup berbeda yang menangani, tujuannya supaya lebih maksimal dalam menjawab menjawab pertanyaan. Nah itu nanti ada namanya, ya, gampangnya itu platform web. Di situ bisa mendaftar, mengisi semuanya data, lalu disubmit, ya, itu cara pendaftaran. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut secara pribadi satu persatu saya tidak membuka WA grup dua arah kenapa WA group kan isinya 200 katakan yang tertarik hanya 10 10 nanya cara daftar yang 190 marah gitu ya itulah kenapa WA grup saya bikin satu arah saja supaya juga nggak bertanya bertanya begini di grup sehingga grupnya tuh bersih hanya untuk belajar hidup sehat gitu ya Nah, kalau yang mau bertanya nanti japri ke saya boleh atau japri ke nomor-nomor yang saya berikan di WA grup. Nanti mereka akan menjelaskan. Tapi saya akan jelaskan secara garis besarnya dulu. Nanti mendaftarnya juga lewat HP-nya masing-masing secara online, bayarnya juga lewat HP-nya masing-masing kayak orang beli online. Dalam pembayaran ada pilihan lewat ATM atau e-banking ya, lewat ATM boleh. Bayarnya besok nggak apa-apa, yang penting dicaret nomor nomor rekening virtualnya, besok bayar, otomatis aktif. Jadi sangat mudah semuanya bisa dilakukan secara online lewat HP masing-masing. Nah, yang paling penting kan sekarang, Pak, ini dari tadi ditunggu-tunggu, Pak. <laughs> Harganya piro. <laughs> Regone Viro Pak, harganya berapa? Oke, sebagai penutup ngomong harga ya. Setuju boleh ngambil boleh, tidak apa-apa. Tetap di grup pola hidup sehat, tetap jadi sahabat saya, tetap tak ajarin pola hidup sehat. Tapi kalau mau ngambil, otomatis akan lebih mudah hidup ini ya. Saya kasih sebentar, kasih biar gampang pakai ininya juga ya biar kelihatan. Nah, ini kan ada empat ya, yang lifestyle itu ada empat diet saja berdasarkan analisa yang tadi ada hurt skin yang malah sampai 77 halaman ini digabung semuanya menjadi genomic diet bisa nggak Pak kalau saya hanya ngetes skin tok bisa saya emang ada masalah dengan kulit kanker kulit dan segala macam soal sehat-sehat saya sehat, Pak olahraga sudah tepat Pak bisa ngambil satu dok bisa atau saya ngambil yang diet dicetok aja malah Pak gitu ya ya terserah boleh tapi dietnya tadi tidak memasukkan analisa misalnya proses metilasi. Metilasi saya singgung sedikit ya. Kalau Bapak Ibu, Ibu-ibu terutama deh yang pengen awet muda, pakai kosmetik untuk peremajaan kulit, coba nanti cari setelah selesai ini cari bungkusnya. Mengandung metil gitu ya. Memang metil itu untuk regulasi sel. Nah, kalau diet saja soal metil tidak masuk. Ya makanya genomic diet itu meliputi semuanya. Tapi kalau benar-benar aduh saya mau ngambil satu dulu aja, Pak. Oke, saya ceritakan sekarang gini: sebelum soal soal harga, juga apa yang didapat sih? Ngambil satu pun, misalnya hanya hold, gitu ya, itu aja sudah dapat tiga e-book. Tapi kalau ibu masuk ke platform, hanya beli satu e-book. Satu e-book itu harganya 1,4 juta. Loh, kok mahal ya? Ilmu kan mahal, tiga ratusan halaman, ilmiah banget, detail banget. Tapi kalau beli paket satu saja dapat tiga e-book coba otaknya mulai mikir nih satu buku 1,4 juta ngambil satu uji aja dapat tiga buku wih udah mulai ketawa nih mahalnya berapa <laughs> ngambil satu paket hanya health atau hanya diet gitu ya dapat tiga buku satu buku 1,3 juta gitu ya jadi kalau ngambil paket selain dapat buku dapat apa lagi? Dapat starter kitnya untuk ngambil sampel, ya. Dapat konsultasi pembacaan, gitu ya. Nah kalau ngambil satu paket padahal dapat tiga buku bukan harga buku kali tiga bukan, ya. Satu ngambil uji satu paket uji namanya bronze itu 4,1 termasuk sudah pendaftaran 255.000 ribu. Jadi kenapa dikatakan pendaftaran? Maka nanti harganya kayak terpisah harga dan pendaftaran 255 tapi totalnya aja ya 4,1 padahal dapat buku yang satunya 1,4 jadi jangan beli buku mahal beli uji dapat tiga buku uji satu kalau ujinya dua namanya silver maka nanti dapat dua buku eh dua dapat empat buku pengujiannya dapat dua dua itu yang mana terserah boleh dipilih aku duanya ngambil hurt sama skin deh atau ngambilnya diet sama skin deh Spotnya enggak usahlah. gitu, pak. spotnya saya nggak butuh-butuh banget pak. Ambil tiga, tiga enggak ada, Enggak ada paket pilihan tiga, ya. Jadi paket satu uji 4,1. ngambil dua paket bukan delapan, bukan kali dua enggak lima koma empat oke, gampangnya lima setengah. Jadi satu uji 4,1. begitu dua uji 5,5. setengah, empat uji bukan empat kali empat, enam juta enggak ngambil empat uji sekalian 6,8 bukunya dapat berapa dapat lima kalau yang enam kali uji jadi ngambil gold ini 6,8 juta mahal atau murah relatif dibanding sakit masuk rumah sakit ratusan juta menjadi murah tapi dibanding yang lain waduh kok ya mahal ya gimana Pak kalau saya mahal tapi saya pingin betul-betul nggak ada jalan Pak nih untuk gratis ada teman-teman bisa tapi harus mau kerja. Jadi ini kenapa harga ini misalnya gold ya 6,8 ya apapun harga ini ya. Yang ruby ini soal eh uh, platinum, titanium, titanium ini mengenai cancer Platinum ini Seingat saya mengenai radiovaskular dan Ruby mengenai drag respond, jadi kita nggak usah bahas ya itu tes pengujian yang lain tadi. Yang hari ini kita bahas genomik diet, nanti tes tes yang lain ada webinar. Kalau tertarik, saya sering ada informasi mengenai webinar yang seluruh produk ya. Nah, apapun yang paket pengujian mau diambil, ditulis di sini harga sudah termasuk mitra pendaftaran 255. Tapi ini sekaligus menjelaskan bagi teman-teman yang misalnya begini Pak. Saya terus terang melihat angkanya 4 juta, 5 juta, enam juta. Pengen sih Pak, penting daripada sakit puluhan juta. Tapi de facto ya pandemi begini, kena PHK, tokonya tutup. Saya nggak punya duit Pak. Ada jalan ya, tapi tetap minimal nggak bisa gratis sama sekali dua ribu. Jadi hanya mendaftar sebagai mitra saja dua ribu. Lalu. Mulai mengajak orang lain yang memang betul membutuhkan ya sekali lagi kita fokusnya pada yang betul membutuhkan. Orang itu udah diet habis ratusan juta puluhan juta. Saya punya saudara, adik juga ada yang sampai habis ratusan juta loh. Kakak turun-turun berat badannya gitu ya. gonta ganti naik turun kayak yoyo gitu ya. Kayaknya dia mau nih tak ajak. Jadi Anda mencari orang yang memang butuh betul-betul hidup sehat untuk hidup sehatnya dia butuh diet yang tepat. Atau, misalnya, orang tuanya Cancer, ya, awet-awet anaknya jangan sampai kena. Tapi, kalau mau yakin, pastikan ibunya udah. Misalnya, mohon maaf nih, ada orang yang ibunya dipanggil Tuhan karena Cancer, lalu anaknya empat. Semuanya hidup dalam ketakutan. Belum tentu empat-empatnya punya DNA Cancer, punya potensi risiko tinggi terhadap Cancer. Nah, orang yang seperti itu kan memang betul-betul membutuhkan tes, ya maka teman yang enggak punya uang itu bisa mendaftar cukup 255.000 tapi menawarkan ini kayak menjual program kepada yang lain nanti dapat komisi, dapat bonus, dapat villa. Dari fee itu dikumpulkan, nanti bisa ngetes. Jadi istilahnya upgrade. Jadi daftar hanya sebagai mitra dulu dah. Pak Jarot saya mau daftar sebagai mitra 255, tapi saya punya paman, tante, aduh lagi pusing soal berat badan itu. Dia berani bayar ke yang lain cukup banyak aja enggak enggak sukses. Lalu teman-teman tawarkan ke yang lain itu gitu ya 1 2 3 4 nanti dapat komisi gitu ya ya begitu dijalankan dapat duit deh upgrade istilahnya dari mitra ke mitra pro jadi upgrade berdasarkan komisi yang didapat jadi ini memang teman-teman ya ini pengujian ini juga menjadi sebuah bisnis jadi bisa bisnis memberikan referensi kepada orang lain untuk mengambil pengujian ini Ya, mengambil pengujian ini, jadi yang dijual itu jasa pengujian. Jangan takut, nanti ini ujung-ujungnya uh, suruh beli produk, gak ada penjualan suplemen vitamin, gak ada yang dijual ya jasa. Jadi gak ada kayak MLM, misalnya tutup poin, gak ada tutup poin, gak ada karena hanya memberikan referensi aja. Maka namanya nanti webnya, web referral, memberi referensi, memberi referensi, memberi referensi dapat komisi, bisa dapat ngetes untuk gratis dari hasil kerjanya. Tapi kalau itu kan butuh waktu ya. Yang punya berkat, ya udah daftar saja, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak, tapi pengen banget, ada jalan sebagai mitra, lalu memberikan referensi, referensi. Tidak ada tutup poin, gak ada stok barang, apa yang disetok? Yang namanya jasa. Jadi tidak ada kayak orang jualan sepatu, baju, tutup poin, stok barang, wah kosmetik stok barang karena kejar tutup poin nyetok barang, dijual kagak laku, expired enggak, ya enggak ada cerita begitu enggak ada barangnya, enggak ada stoknya. Dan orang bayar sebuah jasa kan, jasa pengujian. Ya, dapat jasanya selesai. Jadi enggak ada misalnya kayak, "Pak, ini money game. Apanya yang mau digame-kan?" <laughs> kan enggak ada penyetoran uang. Jadi orang bayar jasa, dapat jasanya, ya, udah selesai. Ya, enggak ada setor duit lalu dibawa kabur. Apa yang dibawa kabur? Enggak <laughs> ada yang dibawa kabur karena enggak ada yang dikumpulkan. Jadi yang dijual itu jasa jasa pengujian tes DNA ya. Saya pikir cukup penjelasannya nanti bapak ibu saya akan berikan informasi untuk pertanyaan lanjutan ya. Kita akhiri nanti pertanyaan lanjutannya Jadi, silakan. Selalu orang lah yang mau makan ke masing-masing. Ya, belilah mas, makan. enggak beli mau makan. Abis ya. puasa asin aja pakai. Ya, ntar saya top. Ya jadi demikian teman-teman hari ini kita sudah menyelesaikan webinar kita banyak pertanyaan tentu yang praktis detail nggak bisa dijawab semuanya tapi akan ada yang memfollow up ya untuk menjawab semua pertanyaan bapak ibu sehubungan dengan genomik diet. Nah khusus untuk genomik diet ini grup yang saya kelola bersama dengan teman saya teman saya akan menjawab yang saya kelola sendiri saya akan menjawab. Jadi bapak ibu boleh boleh capri saya ya saya sering PA post di WA grup. Kalau nggak penting jangan Japri gitu ya, ya karena banyak yang Japri Pak. Saya kencing 7,2, Pak, saya hari ini 7,4, Laporan semuanya ya sudah lah, mungkin pengen curhat gitu ya. Tapi kan saya jadi terima ratusan BA isinya pH kencing. <laughs> Aduh, laporan itu yang laporan tidak usah deh. Gitu. Tapi, kalau Pak saya di jantung saya berdebar-debar nih, Pak, gara-gara olah nafas. Nah, Anda boleh japri saya karena itu urgent, istilah saya. Ya, nanti saya berikan penjelasan yang Bapak Ibu tenang. Kok saya vertigo ini? Itu boleh, tapi kalau cuma lapor kencing tidak usah. Tapi nanti ini mau japri saya masalah genomik diet ini, silakan. Tapi sekali lagi, tunggu saya WA di grup. selain saya bisa menghubungi siapa supaya... Bapak Ibu semuanya terlayani dengan baik ya. Terima kasih. Selamat siang. eh selamat pagi. Selamat selamat pagi.